Hello happy, happy learn english with happy indiscortion Hari ini kita akan belajar bareng bersama Miss Dinda tentunya Dan pembahasan kita hari ini adalah tentang listen and hear What is difference between listen and hear? Padahal dua kata ini memiliki arti yang sama yakni mendengar atau mendengarkan Dan sama juga kata kerjanya Lalu apa yang membedakan? Perhatikan Kata listen, mendengar Yakni mendengarnya secara fokus Misal seperti yang kalian lakukan saat ini Kamu mendengarkan Miss Dinda menjelaskan tentang perbedaan listen and hear Kamu mendengarnya terfokus di video ini Hanya mendengarkan apa yang Miss Dinda jelaskan Tanpa menghiraukan suara-suara lain yang ada di screening Maka itu adalah kegiatan yang dinamakan listen Sedangkan adalah mendengarkan di mana kamu tidak terfokus dengan sumber suara itu. semisal ketika Miss Dinda stop untuk berbicara di hadapan kalian, maka Miss Dinda yang di sini akan mendengarkan banyak suara yang ada di lingkungan Miss Dinda. Eh, Miss Dinda akan mendengarkan suara hewan, jangkrik karena ini malam ya. Yang kedua, Miss Dinda akan mendengarkan suara televisi. Ketiga, Miss Dinda akan mendengarkan suara orang yang sedang mengobrol di telepon. Maka Kejadian seperti ini adalah Miss Dinda mendengarkan banyak suara, yakni adalah hiat. Miss Dinda tidak ingin untuk memahami semua sumber tersebut. Jadi hanya untuk sekilas saja, maka itu adalah mendengarkan menggunakan kata hiat. Nah... Kata here sendiri ini juga bisa digunakan ketika seperti ini Miss Dinda punya sahabat Miss Dinda tahu sahabat Miss Dinda itu katanya sedang terkena musibah Dan Miss Dinda tahu kalau dia sedang terkena musibah ini dari orang lain Ketika Miss Dinda bertemu dengan teman Miss Dinda Miss Dinda nanya Shelly, aku dengar katanya orang tuamu meninggal ya Nah, kata aku dengar katanya ini adalah masuk ke kata here karena kamu ingin memastikan Apakah betul apa yang kamu dengar Dari orang lain tentang kejadian seri tersebut Nah, contoh kalimat dalam Listen adalah sebagai berikut Listen carefully Listen carefully Maka yang mengatakan listen carefully berharap bahwa si pendengar sangat memperhatikan apa yang sedang dia bicarakan Dan ingat, kata listen ketika ada objeknya, maka kamu harus tambahkan preposition, yakni kata to Are you listening to the music? Jadi tidak boleh are you listening to music wrong Karena listen harus ditambahkan dengan kata preposition, yakni to sekarang kita masuk ke contoh yang here. For example, I hear a strange voice outside. I hear a strange voice outside. Artinya, aku dengar suara aneh dari luar. Nah, jadi dia mendengarkannya masih sama-sama antara suara anak atau suara apa jadi dia belum pasti terdengarnya hanya sekilas-sekilas nah jadi seperti itu hello happy perbedaan antara listen and hear kalau listen mendengarkannya kamu terfokus dengan sumber suara tersebut dan ingin untuk memahaminya sedangkan hear kamu mendengarkannya itu tidak fokus tanpa sengaja kamu mendengarkan berita itu maka termasuk hear dan ingat, kata hear ini tidak bisa digunakan dalam present continuous atau tambahan verb ing. Jadi ketika kamu ingin menggunakan hear plus verb ing, hearing, itu kamu bisa menggunakan modal can plus hear. Bukan I am hearing, tapi I can hear.